welcome to my channel Rain babu Oke okay guys, jangan lupa subscribe dan on onnya guys ya. Oke okay guys, jadi di sini kita bakal sambung lagi bermain gamenya Harvest Dawn Remake Story of Season Friends Mineral of Tom. Ya. Yeah. Oke okay guys, jadi sekarang kita bakal mulai. Jadi ini adalah Mr. Huang yang um, penjualan bibit langkah guys ya. Oke, okay, jadi dia datang ke sini memberitahukan bahwa dia bakal menjual bibit yang langka. Jika kita mau, kita boleh membelinya. Jadi, dia hmm, tinggalnya dekat di rumahnya Mr. Jack yang biasa datang mengambil penghasilannya di setiap hari. Itu ya, yang guys ya. Oke, okay, sip. Goodbye. Oke, okay, jadi sebelumnya aku mau menyiramin dulu bibit yang udah kering, ini guys, yang uh, ini ya, jadi kita ambil air dulu guys, oke, okay, saatnya kita siram one by one, satu per satu, karena aku gak, -gak bisa speednya guys, karena ini ada musiknya, kalau aku speed nanti bakal jadi aneh dong musiknya, oke. Okay. Jadi dengan sabar kalian menunggunya Sambil melihat reaksinya lagi menyiramin uh, bibitnya satu per satu gitu guys ya Oke okay. Nah dia kayaknya juga udah capek guys Mukanya udah berubah jadi hijau guys Ah Bukan aku aja yang capek guys Tapi dia juga capek guys Nah guys Bukannya udah hijau guys nah udah gak gitu kuat kayaknya guys oke kita potong rambut dulu guys eh rambut tuh rumput ya ampun <laughs> rambut rumput rumput sorry guys sorry rumput ya guys ya <laughs> kita potong rumput dulu guys oke okay. wah come on wah ini gak, -gak bisa lagi guys gak bisa lagi udah gak kuat dia Oke okay, jadi kalau, kalau udah nggak kuat kita nggak samaksa kita mau ke tempat ini guys sauna tempat sauna untuk memulihkan uh, tenaganya gitu guys ya oke okay, let's go eh by the way ada anggur oke okay, kita ambil dulu anggurnya nah nanti kita bisa jual oke okay, nice oke okay, let's go ini ada apa bunganya, bisa ambil kagak? eh eh salah salah salah masuk ke dalam ini bunga palsu ternyata aku dibohong nih <tuh> sedihnya diriku oke okay, jadi sekarang kita udah sampai di pemandian tempat sauna eh ada si Karen hello Karen why? no i really like hanging out here oke okay, kita cebur ke dalam nggak bisa guys oh, kira-kira aku langsung loncat gitu masuk tanda bisa ternyata harus lewat pintunya oke okay lah kalau gitu nah sudah di dalam guys aku merasakan oh tenagaku mulai memulihkan sedikit demi sedikit dan mulai ada tanda smiley di ini ya emoticonnya tandanya udah mulai enak badannya gitu aja aku jadi aku juga sebenarnya orang aslinya juga pingin sauna gitu guys biar cepet terasa uh, tenaganya 45 gitu guys wah sedih banget ini cuma di dalam game doang Oke okay, kayaknya dia udah senang banget guys udah mulai ketawa bukan smiley lagi tapi udah ketawa dia guys oke okay, mantap nice oke sekarang saatnya kita jalan-jalan guys kita lihat tempat-tempat yang belum kita explore oke di sini ada jalannya eh ada seseorang guys hello oh namanya Jennifer guys Jennifer perasaanku Harvest tahunnya eh Harvest Town lah Harvest Townnya Town pertama gak ada yang nama Jennifer ya guys ya jadi ini ada NPC Uh, baru dia di MacPherson ya, oke okay, mantap, oke okay, nice, jadi kita jalan-jalan lagi, mana tahu kita ketemu lagi abang ganteng gitu guys, oh, yang bisa dijadikan suami gitu guys, mana tahu ya, wah ini ini ini ini ambil ambil ambil, oke okay, nice. kita jalan jalan sambil liatin apa yang bisa dipungut eh eh eh salah salah salah masuk lagi ya ampun gak hafal ini sama mapnya nah guys ini ada satu rumah masuk ah jangan-jangan ini carpenter guys Takut bed boleh ngomong eh kok ngomong sama tempat tidur kamu nih gimana sih Laila sama counter pulang ngomongnya Itu orangnya bapaknya yang ngomong. Nah ini ya bener Gots namanya guys Gots jadi carpenter Nama carpenter nya Yang di pertama dulu apa ya Aku lupa karena terlalu banyak main farm game Nah guys ini ada abang ganteng namanya Brandon Oh hai, please to meet you Oke okay, guys Oke okay, kita udah punya dua target satu dokter satu ini eh 3 ya sama cliff ya 3 cliff random. oke okay, tiga emang berapa ya aku lupa guys oke okay, saatnya kita uh, men, men, men, menjual hasil kita dulu guys menjual dulu ini ini anggurnya oke okay. buang ke dalam tong penjualan, bukan tong sampah ya tong penjualan, nice ada lagi, ini guys, apa lagi ini namanya bamboo oke okay. jual lagi bamboo ini, ada lagi ini apa grass, apa grass rumput oh rumput oke, okay. sekarang kita mau uh, keluarin apa ya, ku keluarin, keluarin ini guys harusnya keluarin watering can karena udah nggak perlu, la per perlu lagi kan, udah disiram tadi. Oke okay, oke okay. oke okay, nice. Sekarang kita mau ngapain? Oh ya guys ini Facebook page saya ya sama Instagramnya di follow ya guys ya. Oh kayunya aku mau masukin ke dalam. Lah. Why, kenapa nggak bisa ya ampun itu kan tuh box kenapa aku masukin ke dalam sini dong ya ampun di kabinetnya dong ya parah nih parah nih nah disini baru bener ah, salah ketekan lagi oke okay, yang ini baru bener ini ini ya alright alright right, ini bener Oke okay, jadi ini untuk uh, menabung untuk rumah baru kita guys Oke okay, saatnya kita bersihin-bersihin uh, lah Kayunya kita ini kita bersih-bersih sebentar Waduh Capek banget guys Bersihin-bersihin dulu guys bersihin bersihin o o o o o o o o o o o o o o o o Laila, kenapa diriku ini salah lagi, salah lagi ya ampun, salah lagi keluarin, keluarin, keluarin, keluarin ya ampun. Ini kakak bisa keluarin nih, ini kakak bisa nih. Aduh, gimana dong? Ah, terpaksa ini, aduh kok salah lagi sih ya ampun. Aku kurang hafal, guys, sama kursornya, guys. Ayo, ah, salah guys. Terpaksa kita potong dulu, guys. Baru kita keluarin lagi. Aduh, salahku. aku. Nggak fokus ini aku mainnya. Salah. Salah. Ah, terpaksa susunlah satu persatu, gitu. Ya, ini namanya terlalu... Nggak ada Apa tuh? Terlalu nggak sibuk. Jadi, cari dua kali pekerjaan benar-benar parah nih udah-udah ini aku malah malah malah pakai pungut lagi kenapa ini nggak bisa keluarin lagi kah ya ampun, kagak bisa guys emang kagak bisa ya kalau udah yang pernah main kasih tahu dong, bisa apa enggak kalau enggak saya jual aja guys aku jual aja guys karena aku gak, -gak tahu gimana lagi caranya guys, wah ya batu batu batu batu satu lagi batuku ini kurang ngerti pakai putusornya mana paluku ya paluku ketinggalan aduh terpaksa kita potong kayu dulu lah guys ya ya ya jangan salah lagi ya oh ay, salah lagi <tuh> ih salah lagi tekannya ini tekannya salah terus Uh, susah sih main pakai ini Kak harus hafal-hafal dulu ininya apanya uh, keyboardnya kalau itu kan kagak ini ya ya udahlah udah terjadi mau gimana lagi udah udah udah loncat loncat toy nah. ini aduh salah ini harus potong dulu rumputnya eh ini oke okay, nice Untung gak salah lagi. Aku harus hafal. Aku harus hafal. Hafal. Biarkan gak salah lagi. Tekannya. Oke. Okay. Wah, oh, pingsan, pingsan, pingsan. Duh, duh, duh, pingsan. Jangan pingsan dulu. Jangan pingsan dulu. Oke, okay, guys. dia udah berubah jadi hijau lagi, guys. wala. Baru ini kerjanya kagak bisa nih guys nggak bisa lama jangan lupa like-nya guys share subscribe dan notification on tekan belnya guys tekan gitu tekan all gitu guys oke okay. oke okay, jadi malam ini kita mendapatkan hasil 90 gel oke okay, lumayanlah daripada enggak ada kan daripada kemarin nol gitu guys oke okay. oke okay lah lumayan Um, jadi sekarang kita mau ngapain ya? Eh, oh aku mau ini guys. Aku mau simpan dulu kayu-kayunya di dalam kabinet. Jangan toolbox lagi. Salah kemarin, salah-salah terus ya. Ini untuk nabung beli rumah baru kita guys. Mau ganti baju guys. Oh kita mau ganti baju warna merah guys. Oke okay, nice. Lah salah tekan apa sih? Oi, ice! Oh, terkena, tekan terkena, gitu Wah, hujan pula, guys! Kenapa hujan ya ampun? Perkasa kita cuma bisa mengambil anggur, guys! Huh. Hujan, tapi hujan gak usah, usah siramin ini juga sih. Cuman dia gampang lelah, guys. Kalau hujan, palu-palu, palu waduh, palu kuhi. lupa lagi palu parah amat ih. ini karena kebanyakan minum obat penenang nih <laughs> jadinya jadi jadi hilang apa tuh memori makin lama makin pala jadi palah, palah parah parah <laughs> oke okay. lah salah lagi Hai. ini bukan sengaja guys aku benar-benar salah tekan aku lupa tekan yang kan apa guys Aduh, ya pusing, pusing, pusing Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh mak mama, mama, pusing Aduh, kagak, pad, kagak ada Panadol Bisa minum biar gak pusing Aduh Udah, udah, jangan pusing, jangan pusing Udah, kita gak nggak usah kerja dulu guys, karena dia pusing Pusing, mukanya udah jadi hijau Ini karena cuaca Hujan guys, Yang kakak bisa Banyak kerja guys Ya terpaksa deh kita jalan-jalan dulu guys Kita ambil-ambil pungut-pungut dulu Barang-barang yang bisa dijual Oke okay, kita lihat Sini kayaknya belum pernah pergi kita Eh ada bunga guys Eh salah-salah kenapa diketuk bunganya layu dong <laughs> Han, Ini apa lagi Oke okay. Ah, ada kayu. Jangan pingsan ya. Jangan pingsan ya. Minum panadol dulu. Jangan sebelum sebelum pingsan. Eh, bukan panadol. Harusnya minumnya apa ya? estrajos Oh iya, estrajos <laughs> Panadol kan untuk sakit kepala. Dia kan bukan sakit kepala. Dia kan itu karena kecapean gitu, guys ya. Harusnya minumnya estrajos apa? Apalagi ya selain selain extra juice, gitu. Memulihkan ini tenaganya gitu guys red bull ya benar. <laughs> oke okay. ini wah ini banyak banyak harapan palsu guys bunganya semua bunga palsu yang gak bisa dipetik guys wah harapan palsu guys nah mana bisa petik guys, guys. wah wah udah udah balik balik balik there is nothing there is nothing to pick up Udah, kita balik. Oke, okay, terharusnya mukaku udah hijau, guys. Aku harus pemulihan. Kita disini-sini nggak ada extra juice. Jadi, sini cuma ada sauna yang bisa memulihkan tenaganya. Gitu, guys. Oke. Okay. Nah, udah kan? Udah nice. Semakin bagus sekarang. bentar bentar bentar oke okay. oke okay, sekarang kita ah ini ambil lagi guys oke okay, nice sekarang kita mau ke mining aja guys karena hujan gini enak sih miningnya oke okay, kan belum coba juga sih miningnya tuh seperti apa jadi kita harus coba dulu, guys. Oke, okay. ini palu ya? Di sini nggak ada pickaxe, jadi pakainya palu dong. Oke, okay, nice. Jadi ketuk-ketuk gitu aja, guys. Aduh, salah. Oke, okay, nah. Oke, okay, nice. Eh, ambil dulu. Sangat, sangat, sangat. ini pekerjaan cowok sebenarnya <laughs> oke okay, nice udah eh mana lubangnya kok gak ada lubang gimana turun kagak bisa turun guys kagak bisa turun ada yang udah pernah main kasih tahu dong gimana cara turun di bawah komennya, komen di bawah ya guys ya, thank you, thank you. Oke, okay, jadi sekarang saatnya kita kemana ya guys ya? Um, udah pulih juga, oke okay, kita jalan-jalan. Eh jangan dipukul nanti benjol kepalanya ya, ampun cuma ngobrol aja malah salah tekan di untung nggak apa-apa sih Jennifer kepalanya nggak benjol. Aduh, parah nih salah tekan terus karena aku masih belum hafal ini namanya uh, kursornya di sini. Aduh. Ini eh, ada kayu. Oke. Okay. Jangan salah lagi ya. Oke, okay, nice. kita mau pergi beli bibit guys karena uangnya 338, bolehlah bolehlah beli dikit lah untuk tanam wah, karena ini hujan guys, kagak bisa kerja banyak hmm. eh, ada siapa ini? halo, Harris Harris, Harris siapa ya? aku lupa guys, udah lama nggak main sih polisi ya guys, ya? apa posmen polisi dong harus, kayaknya harus yang pertama ada juga Kayanya namanya Haris tapi ke perasaanku orangnya kurus apa cuman aku salah ingat <laughs> ingat aku sih kurus kan orangnya nggak gemuk gitu kan Aduh, kita beli barang dulu guys ha, kita mau beli bibit halo pak, aku mau beli bibit untuk tanam biar cepat kaya ada nggak bibit uh, duit <laughs> oke okay, kita beli turun gipsit uh, kayaknya nggak bisa beli dua cuma bilas, bisa beli satu karena nggak cukup lagi beli potato nanti oke okay, beli satu guys cuma bisa beli satu guys udah kita beli satu potato lagi guys ya tinggal 68 guys why kasian banget kita halo mana mana? Oh di mana? What? Not really enjoying. Cepatlah dia guys. Hello Ellie, the Chen needs pain, so I'm taking care of that for him. Wow kamu baik baik sekali. Tapi kem kemungkinan aku bakal uh, jatuh cinta masih dokter nanti. <laughs> nah aku cuman bercanda ah, like clicknya belum masuk kita kemarin ketutup hmm, what should i do? maybe if not that work apa sih? kenapa sih? eh? oh, dia lagi ngapain guys? hi, good to see you too oh, gak apa-apa gak apa-apa it's okay oh, jadi dia lagi fokus sesuatu guys dia gak lihat ada yang lewat gitu guys Oh, ternyata dia lagi itu menulis novel, guys. Wow, keren, guys! Wah, aku juga pengen, guys, karena kemarin aku sempat belajar, pengen belajar novel juga, tapi saya banget, aku cuma belajar nggak sampai satu bulan aku akhirnya gak uh, give up guys karena aku terlalu nggak bisa fokus sama YouTube nanti jadi ada duanya mau mau novel apa mau YouTube harus pilih dan tengah satu gitu guys jadi aku akhirnya aku pilih YouTube karena bahasa Indonesia aku parah nggak bisa baca novel nanti ya pembacanya pusing kalau baca novel buatanku ini bahasa apa <laughs> Oke okay, jadi ya udah kita lanjut lagi kita mau tanam duit eh, tanam tanam duit pula ya ampun tanam ini gak canggul pula lupa tanam ini guys tanam bibit potato sama turnip. kok duit sih pikirnya duit terus makanya mikirnya tanam duit gitu <laughs> kalau di sim itu bisa tanam duit guys di sim turi kalau gak salah tuh itu ada loh bibit duitnya <laughs> wah kalau di, di real ada duitnya kalau pada bisa tanam duit, aku rasa duit itu sudah nggak berharga lagi, guys. Jadi, semua itu ada harus berusaha. Itu baru namanya, apa ya, kehidupan itu ada down dan ada ada turunnya dan ada naiknya. Jadi, sesuatunya kita harus berusaha, gitu, guys, ya. Oke, okay. jadi sesuatu itu berusaha, pas itu kita menikmati, pas, pas ada hasilnya kita menikmati, itu beda lagi sama tanpa berusaha oke, okay, jadi kita mulai tanam duit tanam duit, ya eh, benar juga sih tanam duit, kenapa? karena nanti dijual itu kan hasilnya duit <laughs> bener kan? nah, jadi kita tanam duit sekarang eh, jangan pusing tanam duit, nanti kita makan es, eh, minum extra juice lagi, biar lebih semangat gitu <laughs> ice sebenarnya aku lebih senang sih ng ngomong bahasa Indonesia tanpa harus ketik subtitle inggris, karena aku ngomongnya banyak guys, jadi kalau mau ketik itu aku harus ketiknya lama guys, aduh jadi aku lebih enak kayak gini aku bisa ngom ngomong sesu sesukanya gitu guys Ah, jadi bisa lelucon gitu, biar kalian bisa ketawa, nggak bosan nonton nonton ini, nonton gameplaynya gitu guys oke okay. Tapi kalau mau ketik, seperti itu aku jadi males mau ngomong, nggak <tellan> Karena banyak yang mau diketik. <tellan> Halo, Ceka, ini Jack yang datang ambil hasilnya, guys. Nggak ada hasil. Udah telat tadi, ya. Tapi udah ada sih tadi, udah kita ini. Oke, okay, dia udah capek, kita tidur, guys. Go sleep, go sleep, right channel, yes, safe, oke, okay. yep. right in journal, yes, setting oke, okay. yes, oke, okay, kita lihat hasilnya, gimana, duit kita dapat berapa, nah, 270, not bad, daripada kemarin, cuma dapat 0, guys, oke, guys, jadi video kali ini sampai di sini dulu ya, guys, ya, jangan lupa like, subscribe, dan share, notification on, and see you on next video, thank you so much for watching, bye, bye,